teman-teman. Bersama kakak di sini, yuk berburu mainan bersama kakak. Yuk, kita lihat mainannya hari ini. Kita dapat mainan apa saja hari ini, teman-teman? Kita lihat ya, teman-teman. Kita dapat apa aja? Wah, apaan tuh, teman-teman? Wah, wadidaw, nih, teman-teman. Kita dapat kepiting kuning kakak masukin ke wadah dulu ya teman-teman berburu mainan di channel toys of mainan teman-teman bersama so pasti bersama kakak teman-teman hari ini kakak berburunya di kebun lagi nih teman-teman Lihatlah, lihat ya teman-teman kakak dapat mainan apa aja hari ini wah teman-teman lihat nggak tuh Yuk kita lihat lebih dekat lagi nih teman-teman Wow Kakak dapat bolalang hijau teman-teman Dan juga ada si kumbang cantik nih teman-teman Kakak dapat kumbang merah teman-teman Lihat nih teman-teman Mantul kan Mantul-mantul Berburu mainan hari ini sangat menyenangkan teman-teman Mana lagi ya teman-teman Wadidaw kita dapat hewan cantik nih teman-teman Lihat nih kakak dapat kupu-kupu biru nih teman-teman Masukin ke wadah lagi ya teman-teman Yuk berburu mainan lagi Harus lebih semangat ya teman-teman Bermain bersama kakak Mana lagi ya teman-teman Wah lihat tuh teman-teman Aduh kasihan nih teman-teman Apaan nih teman-teman Kita lihat ya Wah, lebahnya kasihan Pasti dia terjatuh dari pohon Wadidaw Kita lap, dapat apa lagi nih teman-teman Wah, kita dapat bintang laut lagi nih teman-teman Jangan lupa dimasukin ke wadah teman-teman Biar mainannya aman Oke teman-teman Lanjut lagi berburunya teman-teman Teman-teman lihat ya Nanti, kakak dapat apa aja? Wow, kakak dapat dua lagi, teman-teman. Kakak dapat capung warna hijau ini dan juga dapat kecoa, teman-teman. Wadidaw, kakak dapat dua hewan lagi, teman-teman. Pokoknya, berburu bersama kakak pasti sangat menyenangkan teman-teman lihat nih teman-teman kakak masukin ke wadah lagi ya yuk lanjut lagi berburu mainannya kita dapat apa aja lagi teman-teman yuk wadidaw teman-teman lihat nih teman-teman rumputnya banyak sekali teman-teman Duh wadidaw teman-teman kakak dapat belalang nih teman-teman sepertinya ini belalang sembah teman-teman wadidaw wow, dapat laba-laba hitam lagi teman-teman kakak dapat dua lagi teman-teman berburu mainan hari ini sangat menyenangkan sekali teman-teman lihat nih wadah kakak sudah banyak kan mainan yang kakak dapat lanjut lagi berburu mainan bersama kakak mainannya mana ya teman-teman Kakak berburu hari ini di siang hari teman-teman lihat ya teman-teman Kakak dapat apa lagi ya Wow Pak tuh teman-teman Wah kita dapat dua lagi teman-teman kita lebih dekat lagi kita mau lihat kita dapat hewan apa aja nih teman-teman lihat nih teman-teman kakak dapat seekor jangkrik teman-teman lihat tuh matanya warna merah teman-teman jangan takut ya ini hanya mainan loh kita periksa lagi yang satu wadidawadidiu kita dapat lalat besar lagi teman-teman kita dapat lalat kuning teman-teman wah berburu bersama kakak pasti seru kan teman-teman Jom, kita cari tempat teman-teman Kita mau lihat Berapa banyak yang kita dapat hari ini teman-teman Berburu hari ini Tentunya sangat menyenangkan Bersama kakak Yuk kita lihat teman-teman Kita dapat berapa Kita hitung Satu Kita dapat belalang Dua Dapat capung Tiga Dapat bintang laut Empat, dapat si lalat besar. Lima, dapat belalang lagi. Enam, dapat kecoa. Tujuh, dapat si lebah cantik. Delapan, dapat si jangkrik mata merah. Sembilan, dapat si kepiting capit sepuluh dapat si kumbang merah dan sebelas kita dapat silaba laba hitam teman-teman dan yang terakhir pastinya kita dapat apa nih teman-teman teman-teman tahu nggak ini adalah kupu-kupu biru teman-teman masukin ke wadah ya teman-teman wah hari ini kita dapat dua mainan teman-teman Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Tunggu video selanjutnya dari kakak teman-teman Wassalam